Personel gabungan Polresto Gerak cepat lakukan penindakan terhadap aksi freestyle liar. Ajakan aksi freestyle liar beredar pada medsos melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud mengajak untuk meramaikan sore-soreannya para andalan pecinta dunia nata pada selasa tanggal 27 September tahun 2022 pukul 16.30 Wita bertempat di jalan. Poros Rantepao, Sadan, menindaklanjuti informasi tersebut, Kapolresto Raja Utara AKBP Eko Suroso, Sik langsung memerintahkan personel gabungan dalam hal ini jajaran satuan lalu lintas dan satuan samapta untuk melakukan langkah antisipasi hingga penindakan pada lokasi yang dimaksud. Mendapat perintah dari orang nomor satu di Polres Toraja Utara, Kasat Lantas AKP Ahmadin bersama Kasat Samapta AKPH Ismail Samat pun bergerak bersama personel menuju lokasi tempat berlangsungnya aksi freestyle liar sesuai dengan waktu yang ditentukan puluhan pemuda kepergok melakukan aksi gaya bebas atau freestyle liar sepeda motor di jalan poros rantepau sadantu karau puluhan pemuda tersebut langsung kocar kacir saat melihat kedatangan sejumlah personel gabungan Polres Toraja utara aksi puluhan pemuda tersebut membuat masyarakat resah karena selain membahayakan nyawa sendiri para pelaku juga mengganggu pengguna jalan lain saat dikonfirmasi Kapolres Toraja Utara AKBP Eko Suroso, Sik membenarkan hal tersebut. Ia mengungkapkan bahwa bermula pada Senin, 2609 ketika ada salah seorang warga memberikan laporan melalui media sosial kepada operator Si Humas Polres Toraja Utara akan rencana aksi sekelompok pemuda melakukan aksi freestyle liar menggunakan sepeda motor. Penindakan terhadap aksi freestyle liar yang dinilai meresahkan serta mengganggu arus lalu lintas tersebut berhasil mengamankan dua unit kendaraan jenis sepeda motor yang digunakan melakukan aksi freestyle liar. Hingga saat ini, 2809, dua unit kendaraan tersebut masih diamankan di Polrestor Raja Utara, jelasnya. Pihaknya mengaku akan terus intens melakukan patroli untuk mencegah aksi yang sama terulang lagi. Pasalnya, selain membahayakan para pelaku, aksi mereka juga membahayakan pengendara lain. Terangnya, di tempat terpisah, salah seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi aksi Freestyle liar mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Polrestor Raja Utara dengan harapan aksi Freestyle liar yang dilakukan para pemuda itu tidak diulangi lagi. Humas Polrestor Raja Utara, Polda Sulsel.